Ini dia makan rujak Rujak pedes Sampai nangis Lihat Matanya udah berbinar-binar Bibirnya udah kayak bibir embek <tuh. tuh. tuh>. Gak ketawa soalnya Mana iya Iya Ceritanya dia sakit perut ini guys Jadi Dia obatnya katanya rujak bobok Ayo diminum airnya. Ah menyerah. Ayo lanjutin bro, kamu bisa. Nah itu bro, asik. Harus kuat ya bro. Biar cepat sembuh ya. Nah gitu. Mulai melepas kacamata. Mulai sedih. Ini sedih bukan karena ditinggal. Seseorang, tapi sedih Kepedesan Mulai ngambil sapu tangan kayaknya ini Oh iya, dia melap air mata Dia merasa sedih Sedih karena Tidak sanggup menghabiskan Rujak bubuk satu gelas Sampai ingusnya juga ya bro Itu ya, ayo bro Lanjut bro, jangan menyerah bro Doaku semenyertaimu Kamu bisa Iya Ayo bro Sayang lo itu, Bro. Ayo. Kamu bisa. Tuh cabenya ya. cabenya ganas tuh, Bro. Oh. Uh. Oh. Bro. Eh, Bro. Kamu bisa, Bro. Aku yakin. Nah. ini cabainya tadi itu hampir ada 20 biji ini cabai rawit ini rujaknya ya ya yang minum airnya Wey. mantap ini langsung oh, penyakitnya keluar bro kamu sedih? Jangan sedih atau masak?